Orangnya letak pemikiran urung syik dan urung syik tanya masyarakat mewariskan harta kan. Nah, saboh kisah yang dua-dua orang yang bertolak belakang yang menjadi ikhtibar ke katanya. Nak terdengar cerita Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz nyaw salah siror raja daripada Bani Umayyah. Beliau termasuk raja yang tidak gila kepada harta. Na anuk dua belah ro. Batamoriwayat tiblah. Na yang pegah dua belah. Kaya Kali kablasan lah. Kelili mangro. Na yang pegah tiblah. Na yang pegah dua belah. Umar bin Abdul Aziz geduk keraja al-Hadid. Tapi yang na ke kubah harta ke anuknyaan wae meningai nandudum seper dua dinar. 1/2 dinar untuk Sirara Ana. 1/2 dinarian menyepeng tanyo daerah Si Yuta Dirtu. Si Yuta Dirtu Sirara Ana ngempu nemude mesti bulan antruk kabeh. Antruk si bulan kabeh. Peng Si Yuta Dirtu warisan orang si Ote meninggal. Lang masa gumat kerajaan le Umar bin Abdul Aziz trok bak ba talo taku dan gleng yang gepaket le perumah. Gilakai leh Umar bin Abdul Aziz untuk untuk gebiayai negara, untuk membantu masyarakat. Karena Umar bin Abdul Aziznya kahwin dengan adik-adik sepupu, adik sepupu mertua Umar bin Abdul Aziz, raja yang berkuasa sebelum Umar bin Abdul Aziz. Jadi ikut permohonnya pasti gelung-gelung rawa pakai atau peng negara yang ditolong-nolong nujuk kerakyat. Sampai waktu awal hang gejuk le perumah Umar bin Abdul Aziz gebi pilihan. Mirang ingin mantang berhubungan suami dengan long bi atayan mandum kelong ya hana batilong siap luncerai Karena perumah ge suami hana ingin diceraikan sehingga gejuk perhiasan mandum ke suami iganyen Umar bin Abdul Aziz. Wate meninggal Umar bin Abdul Aziz harta warisan yang tinggai hanya si juta thirtuh per Anak terpilih Umar bin Abdul Aziz meninggal, gemar kuasa leh Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik niu sepupu dengan Umar bin Abdullah Aziz. Sikap Hisham bin Abdul Malik ...30% bertolak belakang dengan Umar bin Abdul Aziz. Mia Umar bin Abdul Aziz raja yang adil dan tidak gila harta. ...Hisham bin Abdul Malik, raja yang zalim dan gila harta. Umar bin Abdul Aziz, gewarisi ilmu dan ketakwaan keanekan harta. Tapi Hisham bin Abdul Malik, gewarisi harta dan dunia keanekan ilmu dan ketakwaan. Ini adalah dua buah hal yang berbeda. Dan tidak ada harta warisan keanekan Hisham, Mata'ala meninggal Hisham. Kutulah anak sama. Umar bin Abdul Aziz na anak siblah baca baca riwayat na baca riwayat dua belah. Hisham pun na anak siblah baca baca riwayat dua belah. Sama jumlah anak. Cuma yang beda dua. Siror raja zalim, siror raja adi, siror raja gila harta, siror raja hana gila harta. Umar bin Abdul Aziz ...gewaris ke, ke anak ke ilmu dan ketakwaan. Hisham bin Abdul Malik... ...gewaris ke, ke anak ke kekayaan dan dunia. Dumna harta per orang anak Hisham diwarisi daripada Hisham. Satu juta dinar. Antara satu juta dinar dengan setengah dinar. Najib, oh beda. Beda. Mereka tak pergi kurs rupiah. Dapat satu dinar yang per gram dua puluh mili. Peng, uh, dayo, yang satu dinar. Lebih lima yam satu dinar Satu juta dinar yang hanya tak boleh di daerah Uh, dua ribai Dua retuh dua puluh miliar Kira-kira dua trilion, Dua retuh dua puluh uh, Miliar Dua triliun Dua retuh dua puluh miliar Per Anu Isyam mendapat warisan Anu Umar bin Abdul Aziz Warisan sejuta si zirtoh Per orang Anu Isyam warisan dua trilion, Dua retuh dua puluh juta Dua puluh miliar per orang Antara sejuta si dengan dua Dua trilion saja, oh bedah pada dua triliun Wartuh dua puluh miliar, kan wartoh dua puluh juta, yang aneh warisan dari Ani Isham. Tapi negaralan dek-dek dia Allah. Ani Isham, Hanafib, lamau dip, karena udip langkadaan boros, udip langkadaan bermewah-mewah dengan harta dunia, akhirnya bangkrut. Ani Umar bin Abdul Aziz, karena mewarisi ketakwaan leoransi, akhirnya. ...carang baik kelola harta... ...carang baik dimudib dijaga agama... ...dijaga harta... ...sampai jatuh kurung kaya. Sampai dumna jatuh kurung kaya... ...untuk saat nanggera tengah melarat... ...karena kebutuhan perang... ...dana perang... ...sampai ana Umar bin Abdul Aziz ...pernah membantu ke negara... ...certuh ekor unta... ...certuh ekor kuda untuk alat perang... ...lengkap dengan persenjataan. Yang dari... ...tira anak yang hana kekubah sapa oleh orang sik. Tapi anak isyam... ...yang kekubah harta oleh orang sik. Dua triliun lebih per orang. Ternyata menjadi anak-anak yang fakir. Ma Mandum juga fakir. jadi miskin. Jadi... ...ternyata... ...yang bermanfaat dan bernilai adalah... ...mewariskan ilmu dan ketakwa. Ketakwaan. Kan mewariskan harta. Orangnya oleh orang sik. Tanya-tanya khawatirkan kerana hana pun kekubah harta. Sehingga keilmeh anda ingat. Ketakwaan anda ingat. Padahal, le orang si mati-matian meminta harta untuk mengubahkan yang hartanya mengalami teman-teman.